Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo peserta didik kelas 10 SMK Negeri 4 Pekalongan Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Oke pada kesempatan kali ini saya Bu Adin akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat Yaitu materi pertama untuk uh, mata pelajaran matematika kelas 10 semester gasal ya Langsung saja Definisinya dulu ya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif Maka A pangkat N dibaca A pangkat N Didefinisikan sebagai berikut A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, kali A dan seterusnya sebanyak N AN dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar dan N disebut pangkat atau eksponen Jadi eh, misalnya tadi A pangkat N itu sebanyak A kali A kali A sebanyak N Misalkan 2 pangkat 4 ya jadi A nya 2 kemudian N nya 4 berarti kalau 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan dua kali dua empat, empat kali dua delapan, delapan kali dua enam Ya, oke. Lebih jelasnya lagi kalian bisa membaca di modul yang sudah kalian download di pembelajaran e-learning. Ya, di sini Bu Arin hanya menjelaskan kira-kira uh, intinya saja. Berikutnya, nah ini yang perlu kalian ketahui adalah sifat-sifat eksponen bulat positif atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif maka ini sifat-sifatnya ya dari bilangan berpangkat uh, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ini kalau bilangan pokoknya sama, berarti perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya bisa dijumlahkan di sini. Jadinya, m tambah n. E, kemudian, a pangkat m dibagi a pangkat n. Ini berarti pembagian ya, pembagian bilangan berpangkat itu dia jadinya sama dengan a pangkat m kurangi n, jadi pangkatnya dikurangi. Berikutnya, kalau a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n, maka... A pangkat M kali N ya. Jadi kalau bilangan berpangkat Dipangkatkan lagi Itu artinya e, Pangkatnya itu dikalikan Kemudian A pangkat 0 Itu sama dengan 1 ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 Itu sama dengan 1 A pangkat B Eh maaf sorry A kali B dipangkatkan M Sama dengan A pangkat M Kali B pangkat M Ya, Karena ini kan ada kurung masing-masing Itu dipangkatkan dengan M Kemudian yang keenam Sama juga ya tadi Sama yang seperti perkalian ini Kalau pembagian dari A per B Dipangkatkan dengan M Jadi dia artinya A pangkat M Dibagi dengan B pangkat M Oke okay. Berikutnya Nah ini contoh Sederhanakan A pangkat Kali A pangkat 5 Nah disini sini Bu Adin masih uh, mencantumkan ini ya, supaya kalian uh, apa namanya lebih mudah dalam memahami contoh soalnya. Ini sifat-sifat yang bilangan berpangkat tadi, ini yang harus kalian pahami untuk bisa menyelesaikan soal-soal uh, dari penerapan bilangan berpangkat. Ini yang pertama tadi ya, contohnya a pangkat 3 kali, a pangkat lima. Jadi kan ini dia uh, bilangan berpangkat, kemudian dia dikalikan ya. Nah ini bilangan pokoknya sama yaitu A Berarti pangkatnya bisa kalian jumlahkan sesuai dengan sifat yang pertama Yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N Jadi didapatkan sama dengan A pangkat 3 tambah 5 Maka ketemunya adalah A pangkat 8 Yang contoh yang kedua A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 2 Nah ini uh, sesuai dengan sifat yang kedua pembagian bilangan berpangkat maka pangkatnya bisa dikurangi jadi didapatkan A pangkat 7 kurangi 2 yang dikurangi ini pangkatnya sama dengan A pangkat 5 ya kemudian yang ketiga A pangkat 3 B pangkat 6 C pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sesuai dengan sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N maka sama dengan A pangkat M kali N berarti A ini dimulai dari yang A dulu ya, A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 artinya berarti A pangkat 3 kali 2 B pangkat 6 dipangkatkan lagi 2 artinya B pangkat 6 kali 2 C pangkat 4 kali, eh sorry, C pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 maka menjadi C pangkat 4 kali 2 dua berikutnya uh, kita kalikan aja 3 kali 2 sama dengan 6 kemudian yang b nya 6 kali 2 sama dengan 12 c nya 4 kali 2 sama dengan 8 didapatkan hasilnya a pangkat 6 B pangkat 12 C pangkat 8 kemudian ini yang A pangkat 0 sama dengan 1, ya. jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 misal kalau 25 dipangkatkan 0 ya dia sama dengan 1 misal lagi kalau 1 5 dipangkatkan 0 ya dia juga sama dengan 1 ya. jadi semua bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 berikutnya Uh, A pangkat 8 Dibagi A pangkat 6 Dibangkatkan lagi 3 Nah ini uh, masih aplikasi atau penerapan dari yang sifat kelima ya Nah kemudian di sini dia ada pembagian dulu nih Pembagian dia bilangan pokoknya juga masih sama Jadi pangkatnya bisa kita kurangi dulu Jadi A pangkat 8 kurangi 6 Ya, dipangkatkan lagi 3 maka sama dengan A pangkat 8 kurangi 6 2 ya kemudian dipangkatkan lagi 3 maka artinya dia dikalikan 3 hasilnya didapatkan A pangkat 6 nah yang kelima A pangkat 3 kali B pangkat 5 dibagi dengan A B pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 ini aplikasi atau penerapan dari sifat yang keenam, yaitu A per B dipangkatkan M Sama dengan A pangkat M Per B pangkat M Berarti yang ini kita Pangkatkan uh, dulu ya Satu persatu. bentar Ya Bu Adin tampilkan seperti ini dulu Karena tadi tertutup oleh layar uh, Ini ya Ini tadi ya Berarti A pangkat 3 uh, Oh ini karena pembagian Jadi A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 1 Ya, ini kalau nggak ada berarti kan dia pangkat 1 Jadi, jadi A pangkat 3 dikurangi 1 Kali B-nya pangkat 5 dibagi dengan B pangkat 2 Artinya B pangkat 5 dikurangi 2 ya Ini masih dipangkatkan lagi dengan 4 Sama dengan A pangkat 3 kurangi 1, 2 B-nya 5 kurangi 2, B pangkat 3 masih dipangkatkan lagi 4 nah selanjutnya kita tinggal kalikan karena dia pangkat dipangkatkan lagi ya jadi A pangkat 2 kali 4 itu 8 B -nya 3, pangkat 3 kali 4 sama dengan 12 ya lanjut uh, ini berikutnya ada yang pangkat bulat negatif ya 1 per A pangkat M ini penjabarannya ya, sama dengan uh, kalau tadi 1 dirubah jadi A pangkat 0 per A pangkat M sama dengan A pangkat ini pembagian ya Jadi pangkatnya dikurangi 0 kurangi M Maka didapatkan sama dengan A pangkat negatif M Jadi A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M ya. Jadi kalau pangkat negatif mau dirubah jadi pangkat positif Maka dia jadi bentuk pecahan dan e, A pangkat M nya dia jadi penyebut Contoh Dinyatakan dengan pangkat positif Dari A pangkat negatif 5 Berarti sama dengan 1 per A pangkat 5 ya Tadinya pangkat negatif 5 Dia dirubah jadi pangkat positif Jadinya 1 per A pangkat 5 Yang B A pangkat 3 B pangkat 6 Dibagi dengan A pangkat 5 B pangkat 2 Nah ini uh, Pembagian dulu ya Pembagian bilangan berpangkat Jadi gue dijabarkan dulu Ini kan didapatkan ini sini ya oke didapatkan A nya pangkat ini 3 dikurangi 5 ya A pangkat 3 kurangi 5 kemudian B nya pangkat ini 6 dikurangi 2 maka di sini didapatkan hasilnya 3 kurangi 5 itu min 2 6 kurangi 2 itu 4 nah tadi perintahnya adalah... oke tadi perintahnya suruh merubah ke pangkat positif jadi kalau ini B pangkat 4 dia kan udah positif jadi dia masih itu B pangkat 4 kemudian ini pangkat negatif 2 mau dirubah jadi pangkat positif dia jadi uh, penyebut ya jadi A pangkat 2 Gini. Okay. semoga bisa sedikit membantu kalian dalam memahami materi ya berikutnya nah ini dia uh, contoh dari penerapan bilangan berpangkat sederhana, sederhana karena bentuk pemangkatan berikut yang a P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4 maka sesuai dengan ini ya sifat perkalian bilangan berpangkat buat dicantumkan di sini bahwa kalau perkalian bilangan berpangkat artinya pangkatnya dijumlahkan jadi ini bilangan pokoknya sudah sama P semua tinggal berarti didapatkan P nya pangkat oh sorry sebenarnya didapatkan P nya itu pangkat 5 kurangi 10 oh sorry ditambah 10 kemudian ditambahkan lagi 4 ya 5 tambah 10 15, 15 tambah 4 19 Kemudian X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, nah sesuai dengan sifat pangkat dari bilangan berpangkat, jadi yang ini ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N, tinggal pangkatnya dikalikan, jadi X pangkat 2 kali 4 sama dengan X pangkat 8. Yang C, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, ini sesuai dengan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu yang sifat kedua ya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N ini bilangan pokoknya sudah sama ya, dua semua jadi uh, dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka dia bisa menggunakan sifat-sifat dari bilangan tetangga tadi, kalau bilangan pokoknya tidak sama, berarti tidak bisa disederhanakan lagi ini berarti dua pangkat 6 dikurangi 4, maka sama dengan 2 pangkat 2 ini bisa dihitung, jadinya dua kali 2 sama dengan 4 yang D, 3 tiga, 3, tiga, X pangkat 2 Y dipangkatkan lagi 2, ini sesuai dengan sifat pangkat dari perkalian bilangan, berarti ini dipangkatkan dulu ya, 3 pangkatkan 2, kali X pangkat 2 dipangkatkan 2, ya. kemudian Y pangkat 2, 3 pangkat 2, X nya dipangkatkan. 2 isnya pangkat 2 kali 2 jadi X pangkat 4 kemudian Y pangkat 2 jadi ini bisa dihitung 3 pangkat 2 sama dengan 9 X pangkat 4 Y pangkat 2 yang E A pangkat 7 kali B pangkat 5 per A pangkat 5 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 ini uh, kita menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat dulu ya karena di sini dia ada bilangan pokok yang sama Kemudian dia pembagian Berarti yang A dulu A -nya pangkat 7 dibagi A pangkat 5 Didapatkan A pangkat 7 kurangi 5 B -nya pangkat 5 Dibagi dengan B pangkat 2 Didapatkan B pangkat 5 kurangi 2 Ini masih dipangkatkan lagi 2 Karena sini kan masih ada pangkat 2 ya Cantumkan ke sini sama dengan A pangkat 7 kurangi 5 Itu sama dengan 2 B-nya pangkat 5 kurangi 2 itu sama dengan 3, ini masih ada pangkatnya lagi 2 ya, jadi didapatkan A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, kali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah sesuai dengan sifat pangkat dari bilangan berpangkat, maka didapatkan A pangkat 4, 4 itu dari 2 kali 2, kemudian B-nya pangkat 6 dari 3 kali 2. Okay, berikutnya nah ini contoh soal lagi ya Tentukan nilai dari lima kali 10 pangkat negatif 6 kali 1 juta dibagi dengan 100 pangkat negatif 3 Bu Adin kembali cantumkan di sini sifat-sifat bilangan berpangkatnya nah penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sifat-sifat pangkat beserta aturan notasi ilmiah diperoleh sebentar Buadin Adin Uh, itu dulu nah sini ya 5 kali 10 pangkat negatif 6 dia masih utuh kemudian dikalikan dengan nah ini 1 juta diubah jadi 10 pangkat 6 dibagi dengan 100 dirubah jadi 10 pangkat 2 masih dipangkatkan lagi dengan negatif 3 kemudian 5 kali, nah ini ada perkalian dari bilangan berpangkat bilangan pokoknya kan sama, 10 sama 10 jadi perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa dijumlahkan, yaitu negatif 6 ditambah 6 per 10 pangkat ini perkalian, perpangkatan dari bilangan berpangkat jadi pangkatnya itu dikalikan 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 maka Nah, ini masih ada yang itu juga ya, pembagian dari bilangan berpangkat juga. Ini lima kali, ini sama-sama bilangan pokok 10, kemudian ini negatif 6 tambah 6, dia masih utuh ditulis di sini. Nah, ini pembagian, jadi dia dikurangi, dikurangi dengan negatif 6. Didapatkan lima kali, 10 pangkat, negatif 6 ditambah 6, itu kan sama dengan 0, ya. kemudian, Tua dinjabatkan dulu ya Negatif 6 ditambah 6 Dikurangi Negatif 6 Berarti sama dengan Ini negatif 6 ditambah 6 itu sama dengan 0 Negatif Negatif jadi positif 6 Maka hasilnya adalah 0 tambah 6 Pangkatnya 6 Maka ini pangkatnya makanya jadinya 6 Ya Oke okay. lanjut berikutnya bentuk sederhana dari 9 A pangkat 2 B pangkat negatif 1 C pangkat 3 dibagi dengan 27 A pangkat negatif 1 B pangkat 2 C pangkat 2 masih dipangkatkan lagi dengan negatif 1 berarti ini uh, itu ya bilangan, bilangan berpangkat ini pangkatnya dia masih Mom. Uh, bentuk sederhana dari 9 A pangkat 2 B pangkat negatif 1 C pangkat 3 per 27 A pangkat negatif 1 B pangkat 2 C pangkat 2 pangkatkan lagi negatif 1. ini dirubah ke pangkat positif dulu ya sesuai dengan sifatnya A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M jadi ini Uh, tinggal dirubah yang pecahan je eh, yang pembilang jadi penyebut penyebut jadi pembilang ini dibalik ya jadinya 27 A pangkat negatif 1 B pangkat 2 C pangkat 2 per 9 A pangkat 2 B pangkat negatif 1 C pangkat 3 nah ini yang 27 sama 9 ini bisa dibagi nih 27 kalau dibagi 9 kan sama dengan 3 kemudian yang A ini pembagian bilangan berpangkat A nya pangkat negatif 1 Dikurangi dengan 2. B-nya pangkat 2. Dikurangi dengan negatif 1. C-nya 2 pangkat 2. Dikurangi 3. Sekarang tinggal dihitung. 3 kali A pangkat negatif 1. Dikurangi 2. Hasilnya negatif 3. B-nya pangkat 2. Kurangi negatif 1. Jadi ini jadi tambah ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. C-nya pangkat 2. Kurangi 1. 3 sama dengan negatif 1 nah ini dirubah ke pangkat positif ya ini 3 kali B pangkat 3 ini kan pangkatnya positif jadi dia masih utuh jadi pembilang nah ini yang A pangkat negatif 3 sama C pangkat negatif 1 ini pangkatnya kan negatif kalau dirubah ke pangkat positif dia jadi penyebut per A pangkat 3 C nya pangkat 1 atau ini nggak usah ditulis cukup dituliskan C selesai nah uh, Buadin harap dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk sedikit memahami materi tentang bilangan berpangkat ya terima kasih selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh